Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi nih di Youtube channel aku Masih di playlist yang sama di chemistry with love Nah ini merupakan video ketiga dengan pertemuan kedua kita ya Pertemuan ini materi yang akan kita bahas adalah atom dan tabel periodik Nah karena kita akan membahas tabel periodik Jangan lupa siapin tabel periodik kalian dulu ya sebelum kita belajar Kalau udah siap, ayo kita mulai materinya apa aja Nah, di pertemuan kedua ini, ada beberapa sumateri yang akan kita bahas, yaitu ada empat. Yang pertama, itu adalah tentang teori atom. Yang kedua itu tentang struktur atom yang meliputi elektron, proton dan inti dan juga neutron. Yang ketiga ada nomor atom, nomor massa dan isotop serta yang keempat ada tabel periodik. Nah, gimana nih udah lihat belum? Udah lihat kan list materi yang akan kita bahas dari keempat ini ada yang menarik perhatian kalian karena kalian udah expert banget atau kalian masih belum paham? Nah, kalaupun kalian udah expert banget, gak ada salahnya kan buat kita mengulang materi ini. Yuk, belajar sama-sama lagi. Materi pertama yang akan kita bahas adalah teori atom. Siapa nih yang selama ini taunya kalau atom itu pertama kali diperkenalkan atau ditemukan oleh John Dalton Ayo ngaku. Nyatanya, orang pertama yang mengungkapkan konsep atom ini adalah Democritus, yang merupakan seorang filsuf asal Yunani Ia mengungkapkan bahwa semua materi terdiri atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang ia namai sebagai atomos dan kita kenal sebagai atom sekarang Konsep ini secara bertahap menghasilkan definisi modern tentang unsur dan senyawa. Barulah, pada tahun 1808, John Dalton merumuskan definisi yang lebih presisi tentang atom ini. Konsep atom Dalton itu jauh lebih rinci dan spesifik dibandingkan dengan konsep Demokritus. Nah, di mana konsep atom Dalton ini menghasilkan tiga hipotesis. Yang pertama, atom terdiri dari unsur yang berbeda antara atom satu dengan unsur yang lainnya. Untuk hipotesis yang kedua, atom dapat membentuk senyawa dengan menggabungkan unsur dengan jumlah yang sesuai dan juga spesifik. Yang hipotesis yang ketiga, cara lain untuk menyatakan hukum kekekalan massa Yaitu bahwa materi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan Karena materi tersusun atas atom-atom yang tidak berubah dalam suatu reaksi kimia dasar Makanya masanya juga harus kekal Nah, untuk hipotesis kedua dari John Dalton ini Merupakan perluasan dari hukum perbandingan tetap dan hukum perbandingan berganda yang dimana untuk hukum perbandingan tetapnya menyatakan bahwa sampel-sampel yang berbeda dari senyawa yang sama selalu mengandung unsur-unsur penyusun dengan perbandingan yang sama pula Contohnya, kita punya dua sampel Yang pertama sampel air dari sungai Kapuas di Kalimantan Yang kedua sampel sungai di laut Nah keduanya ini mengandung unsur penyusun yang sama dengan perbandingan yang sama pula, yaitu H2O di mana perbandingan massa H itu adalah dua berbanding dengan O nya satu. Walaupun sampelnya berbeda tapi perbandingan dan unsur penyusunnya tetap ya nah hipotesis yang berikutnya berkenaan dengan hukum perbandingan berganda, dimana jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka atom penyusun senyawa-senyawa tersebut akan memiliki perbandingan berganda. Contohnya, karbon dapat membentuk dua senyawa stabil dengan oksigen, yaitu karbon monoksida atau CO dan karbon monoksid karbon dioksida atau CO2. Jadi Perbandingan oksigen dalam karbon monoksida dan oksigen dalam karbon dioksida adalah satu berbanding dua. Itu yang dimaksud dengan perbandingan berganda. Untuk kedua hukum perbandingan ini bisa kan ya? Hmm, iya. Nah, barulah pada tahun 1897... Uh, ada seorang fisikawan lagi yang menemukan atau mengembangkan konsep atom ini yaitu J.J. Thomson di mana ia menggambarkan atom itu berupa suatu materi yang seragam dan bermuatan positif Yang terdapat elektron-elektron yang menempel di sana seperti roti kismis Yang biasanya kita kenal dengan konsep atom roti kismis itu dari J.J. Thomson ya Nah, setelah JJ Thompson, pada tahun 1918, atom ini konsepnya juga dikembangkan oleh Ernest Rutherford, di mana menurutnya sebagian besar dari atom itu berupa ruang kosong, yang memungkinkan sinar alfa dapat diteruskan tanpa pemantulan atau dibelokkan. Sebenarnya, konsep teori atom ini nggak hanya berhenti di Ernest Rutherford, ada lagi yang lain. Hanya saja untuk sampai saat ini, Thompson's experiment. We create a uniform magnetic field using an electromagnet perpendicular to the electric field applied by the metal plates. The field of the magnet flows from north pole to south. The beam would actually move upwards. The displacement would be proportional to the magnitude of the magnetic field. If we increase the magnetic field, the beam will move further up. We adjust the magnetic field just so much that the beam moves up to hit the point P again on the flat surface. So we are just cancelling the effect of electrical field by using the magnetic field. So force on the electron due to the electrical field is equal to the force on the electron due to the magnetic field. Ernest Rutherford melakukan eksperimen dengan berkas partikel alpha. Rutherford menggunakan partikel alpha yang berbuatan positif lempeng emas tipis, dan layar dengan seng sulfida di sekitar lempeng emas ini. Ketika sinar alfa ditembakkan dari sumber radioaktif dan mengenai lempeng emas, sebagian besar cahaya menembus lempeng emas, sebagian kecil dihamburkan kembali, dan sebagian lainnya dibelokkan. Banyaknya partikel alfa yang bisa menembus emas tipis mengartikan bahwa atom sebagian besar adalah ruang kosong, Selanjutnya untuk cahaya yang dihamburkan dan dibelokkan, Rutherford meyakini bahwa terdapat sesuatu yang keras pada atom. Hal ini diyakini Rutherford sebagai inti atom yang bermuatan positif. Materi berikutnya yaitu nomor atom, nomor massa dan isotop. Semua atom itu dapat didefinisikan berdasarkan jumlah proton dan neutron yang dikandungnya nah jumlah proton di dalam inti setiap atom suatu unsur itu disebut sebagai nomor atom. dalam suatu atom netral jumlah proton dan jumlah elektronnya adalah sama sehingga nomor atom juga menandakan jumlah elektron yang ada di dalam atom. namun berbeda hal untuk ion ya jumlah protonnya itu menyatakan dinyatakan dengan jumlah nomor atom. tetapi untuk jumlah elektron bagi unsur yang bermuatan atau ion itu berbeda. Nah, untuk yang berikutnya adalah nomor massa, yaitu jumlah total neutron dan proton yang ada di dalam inti suatu unsur. Jumlah neutron dalam suatu atom itu sama dengan selisih antara nomor massa dan juga nomor atom atau A di dalam A Z seperti e, lambang ini ya. Kalau misalnya itu bisa dilambangkan sebagai X, X itu merupakan lambang dari unsur kimia, A itu subscribe di atasnya, yang merupakan nomor massa dan Z itu subscribe bawah, yang merupakan nomor atom. Jangan kebalik ya. Nah, Dalam kebanyakan kasus, atom-atom dari suatu unsur tertentu itu tidak semuanya bermasa sama. Ada atom-atom yang mempunyai nomor atom yang sama, tapi masanya berbeda, yang disebut sebagai isotop. Contohnya hidrogen punya tiga isotop, yaitu H11 yang disebut sebagai hidrogen, H21 yang disebut sebagai deuterium, dan H31 yang disebut sebagai tritium. Nah, selain hidrogen, contoh lainnya yaitu uranium 235 dan uranium 238. Bacanya 235 ya, bukan 235 atau 235, tapi uranium-235 Jangan salah bacanya Nah, sifat-sifat suatu unsur itu ditentukan terutama oleh proton dan elektron dalam atomnya Untuk neutronnya sendiri, nah neutron itu tidak ikut serta dalam perubahan kimia pada keadaan normal Nah, dengan demikian, isotop dari unsur-unsur yang sama itu mempunyai sifat kimia yang sama dan membentuk senyawa yang sama pula. Gimana nih untuk penjelasan ini? Cukup lengkap dan cukup mudah, kan? Nah, materi terakhir nih, itu tabel periodik. Selama periode penemuan unsur-unsur yang ada saat ini yaitu berkisar antara tahun 1800 sampai 1900-an, kimiawan mengamati bahwa ada banyak unsur yang menunjukkan kemiripan yang kuat satu sama lain. Nah, hal ini memungkinkan penggolongan unsur ke dalam kelompok yang anggotanya itu mempunyai sifat kimia dan fisika yang serupa. Berdasarkan hal tersebut, maka dikembangkan sebuah tabel unsur yang disusun berdasarkan meningkatnya nomor atom Z yang dikenal sebagai tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur yang modern ini, unsur-unsurnya ditempatkan dalam golongan yang disusun vertikal tegak dan juga periode yang disusun mendatar atau horizontal. Bagaimana sih Kak perkembangan tabel periodik ini? Nah, temuan tabel periodik itu merupakan pencapaian ilmiah yang luar biasa, loh. Perkembangannya merupakan cerita menarik yang menggambarkan kombinasi antara observasi, prediksi, dan juga pengujian yang dipersyaratkan untuk kemajuan ilmiah. Kita harus bersyukur kepada ilmuwan-ilmuwan kita terdahulu. Nah, tabel periodik ini pertama kali diperkenalkan oleh Kimiawan Jerman, Lothar Meyer, dan, dan juga Kimiawan Rusia, Dmitri Mendeleev nah kemudian struktur kabel periodik ini tampaknya itu membatasi jumlah unsur yang mungkin ada. karena karena ketika John William Strutt atau Lord Rayleigh menemukan unsur gas pada tahun 1864 malah nggak cocok nih dengan skema klasifikasi yang diberikan oleh Mendeleev dan Meyer nah makanya kemudian Rayleigh bersama dengan William Ramsay mempostulatkan keberadaan golongan unsur yang baru yang berupa gas dan terbentuklah tabel periodik unsur seperti yang sekarang. nah unsur-unsur yang ada di tabel periodik unsur itu dapat dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan sifatnya yaitu logam, non logam dan metaloid. Penggolongan unsur ke dalam logam atau non-logam itu didasarkan pada beberapa hal loh. Yang pertama, ada atau tidaknya sifat kilap logam. Kalau ada berarti masuknya non-logam, kalau nggak ada berarti masuknya non-logam. Baik atau buruk sih kemampuannya untuk menghantarkan listrik dan kalor. Kalau penghantar listrik yang baik atau e, konduktor itu berarti sifatnya... E, Sifat fisiknya itu logam. Sedangkan kalau penghantar listrik dan kalor yang buruk itu masuknya ke non-logam. Nah, kemudian mampu atau rapuh untuk ditempa. Biasanya logam itu mampu untuk ditempa. Nah, kemudian unsur-unsur yang memiliki sifat yang mirip dengan logam dan mirip dengan non-logam itu disebut dengan metaloid. Nah, yang di sini saya sudah tunjukkan. Untuk yang logam itu kita beri tanda warna merah. Untuk yang non-logam itu warna hijau, dan metaloid itu warna biru. Kalian bisa lihat sendiri kan perbedaannya. Nah, itu dia. Nah, dari hasil pengelompokan ini dapat kita lihat bahwa berdasarkan tabel periodik itu menunjukkan bahwa sebagian besar unsur yang dikenal itu berupa logam. Nah, selain sifat-sifat Uh, fisik ini Ada lagi nggak sih kak sifat keperiodikan unsur yang lain? Ada beberapa yang Khas dan sering kita temui Itu antara lain Energi ionisasi Afinitas elektron Jari-jari atom Nah untuk energi ionisasi Dan afinitas elektron Ini sifatnya atau tingkatannya Semakin meningkat Dalam satu periode dari kiri ke kanan Dalam satu golongan dari bawah ke atas Jadi kalau ditanya nih, mana nih yang memiliki energi ionisasi dan afinitas elektron antara unsur F dan unsur O? Nah, kita lihatnya karena mereka dalam satu periode, itu berarti unsur F memiliki energi ionisasi dan afinitas elektron yang lebih besar, karena semakin ke kanan, itu semakin besar. Sebaliknya, kalau ditanya, mana nih jari-jari atom yang lebih besar antara unsur O? O dan unsur F Jawabannya adalah lebih besar jari-jari atom unsur O Karena jari-jari atom itu meningkat Dalam satu golongan semakin ke bawah Dalam satu periode semakin ke kiri Karena unsur O lebih kiri Daripada unsur F Makanya jari-jari atom unsur O Itu lebih besar daripada unsur F Untuk lebih rinci-nya mengenai tabel periodik unsur ini akan kita bahas di materi kuliah kimia unsur, jadi jangan bosen dulu, karena nanti ada mata kuliahnya sendiri loh dan itu pasti bakal lebih asik, karena kita akan membahas secara lebih spesifik tentang unsur-unsur ini, belum bosan kan belajar kimia? semangat